melihat ada hembusan atau hempasan angin yang begitu kencang dari arah selatan menuju ke arah utara. Apa itu maknanya Mbak? Ini kemungkinan menunjukkan bahwa di partai final leg kedua nanti timnas kita akan bermain lebih bersemangat lagi penuh spirit penuh motivasi bermain mati-matian ya, kalaupun sampai mati kehabisan tenaga di tengah lapangan sekalipun, ini nanti insya Allah akan mereka lakukan ya, semua itu tentu demi nama baik bangsa dan negara Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh salam olahraga buat sahabat-sahabat mbah semuanya jangan lupa kita harus tetap semangat tetap optimis dan terus doakan timnas kita yang lagi berjuang di partai final leg kedua piala AFF tahun 2020 yang berhadapan dengan timnas Thailand. Ya, nanti kita doakan mudah-mudahan uh, bisa bermain lebih bagus lagi daripada uh, di leg pertama kemarin. Nah, di sini ada dua hal yang perlu Mbak sampaikan. Yang pertama bahwa Mbak melihat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 biasa dalam sebuah pertandingan kita harus tetap berjiwa besar ya tetapi memang Mbak melihat e, nanti timnas kita akan bermain all out ya e, karena biasanya ketika dikritik timnas kita itu biasanya e, permainannya bisa lebih bagus dan Mbak juga melihat baca di sosial media ini banyak sekali pakar olahraga, terutama di Asia Tenggara. Ini yang uh, sangat apa ya merendahkan, ya, merendahkan kualitas uh, timnas kita. Mudah-mudahan ini menjadi pemicu ya, penyemangat bagi timnas kita nanti. Kemudian yang kedua, mbak melihat langit tampak sudah tidak begitu mendung lagi. Apakah itu artinya timnas kita nanti akan bermain bagus, kemudian mampu memenangkan pertandingan? Nah, dalam hal ini mbak tidak berani berspekulasi kalau menciptakan peluang dan gol ini nanti insya Allah masih bisa. Kemungkinan menang itu insya Allah tetap ada, walaupun kecil kemungkinannya. Tapi kalau Uh, bermain lebih bagus daripada di dilek pertama kemarin, insya Allah ya, ya, insya Allah timnas kita nanti akan bermain lebih bagus ya daripada di dilek pertama kemarin. Akan tetapi uh, kalau untuk menjadi juara Piala AFF tahun 2020 ini, uh, mbak rasa uh, kemungkinannya sudah sangat kecil ya. Mohon maaf sebelumnya. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, Mbak Terus memompa semangat sahabat-sahabat semuanya. Kita harus tetap uh, mendoakan yang terbaik buat timnas kita. Mudah-mudahan uh, nanti petang uh, kita bisa memenangkan pertandingan. Itu saja video singkat yang Mbak Sampaikan uh, dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Memberi motivasi kepada kita semua. Kurang lebih nyambah mohon maaf. akhirul kalam. Wallahul muhafiq ila'akwa Hadalallahu wa'ayyakum ajma'in. Thumma alaikum warahmatullahi wabarakatuh.